Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. De Auto Oke teman-teman Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Karena teman-teman sudah stay Dan juga sudah menonton channelnya Derosa Auto Karena kenapa? Karena di channel Derosa Auto Kita akan membagikan informasi seputar stok showroom ya dan juga program promo-promo yang akan kita informasikan sesuai dengan program-programnya yang ada seperti itu ya bang ya ya oke kali ini saya ada di dealernya Daihatsu Pradana bang ya mobil Indo betul ya dan saya sudah ditemani dengan bang bang Roy bang Roy oke Ya, jadi Bang Roy ini adalah sales terbaik di Daihatsu Pradana, ya. Pokoknya semua pelayanan, ya yeah. Bang ya. Promo semuanya, pokoknya dikasih sama Bang Roy. Oke. Okay. Siap ya Bang Roy? Yeah. Siap. Oke okay, Bang Roy, kalau boleh tahu ini diinformasikan ke teman-teman Dairosa Auto, letak lokasinya showroomnya Pradana di mana nih Bang? Silakan Bang. Ya yeah, kalau untuk lokasi dealer kami uh, di Ruko. Taman Tekno itu di Blok B 1920 itu BSD City Kota Tangerang Selatan. Siap ya bang ya. Nanti uh, kalau misalnya kita ketik di Google Map ada ya bang ya. Ada, ada ya. tinggal Kalau kita ketik ketik, ya Daihatsu Peradana Raya Mobilindo pasti ya. nongol. Pasti nongol muncul, ya Bang. Iya. Ya. Siap Bang Roy. Oke. Okay. Bang Roy, diinformasikan Bang Roy kalau ada teman-teman Derosa -teman Auto yang mau pesan kendaraan Silahkan kontaknya kemana mana Bang Roy? Iya, untuk teman-teman Derosa -teman Auto jika ada pemesanan bisa hubungi saya di nomor ada tertera di bawah sini. Iya, disebutkan okay. silakan Bang Roy. 0819 okay. 1010 6969. Siap. Nanti dibantu dengan saya sendiri. Roy, siap Bang Roy. Oke, ya nanti juga nomor teleponnya kita akan cantumkan ya di kolom deskripsi kita yeah. gitu dan juga nanti alamatnya juga kita cantumin juga ya Bang Roy. Oke, okay. ya? siap? siap Bang Roy. Ngomong-ngomong nih, uh, ada stok apa aja nih Bang Roy di Pradana nih yang ready Bang Roy? Oke, okay, untuk stok ready uh, yeah. di showroom Pradana Raya Mobilindo ini ada uh, Daihatsu Senia. Senia. Ya, yeah, Daihatsu Senia. Iya. Yeah. Uh, dari tipe M, siap. X, R kita ada. Ready semua ya bang Roy? Ready. Berarti diskonnya gede nih bang Roy? Uh, Mudah-mudahan. Ya? <laughs> Mudah-mudahan. Tapi Harusnya. untuk teman-teman Drosa -teman Auto jangan kaget kalau nanti saya bakal kasih diskon gede-gedean buat teman-teman semua. Mantap. Ada apa lagi bang Roy nanti stoknya? Uh, kita ada Terios, siap. Ya, ada Terios dan ada Rokinya juga. Itu juga bakal kita kasih Gede-gedean buat teman-teman Derosa Auto Siap Bang Roy Mantap banget ya Oke Bang Roy ya. Tanpa tunggu-tunggu lagi nih hmm. Biar teman-teman Derosa Auto juga Langsung kontak ke Bang Roy nih Promonya untuk Xenia Ada apa aja nih Bang Roy? Oke untuk unit Xenia ya. Kita mulai dari Harga on the roadnya boleh diinformasi M, ya? Bang Roy? Itu untuk tipe M uh, Harga on the roadnya itu 223 900 ya. itu untuk otr Tangerang ya OTR bang ya, ya. otr Tangerang ya otr Tangerang itu transmisinya untuk... Bang Roy manual otomatik uh, transmisi manual manual ya transmisi nah, manual tersebut, ya. Uh, untuk teman-teman terus -teman auto jika mau ambil kredit unit Xenia M siap itu untuk DP ya itu di kisaran 7 jutaan tuh oh, teman-teman DP-nya 7, 7 jutaan. Enggak ada biaya apa-apa lagi ya Bang Roy? Enggak ya? ada, enggak ada, ada biaya apa-apa. Ya? Dan ya. eh, saya informasikan juga bahwa untuk DP 7 jutaan Siap. itu untuk para karyawan dan karyawati. Siap. Siap. Jadi buat PNS, PNS ya? apalagi? Bisa. <laughs> Oke, kalau boleh tahu Bang Roy, angsurannya di angka berapa ya? Angsurannya per bulannya itu untuk kredit lima tahun ya. itu lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu ya tipe M itu yang seribu tiga ya bang seribu tiga ratus tapi 300, untuk ya. fitur-fiturnya uh, untuk yang tipe M ini velgnya masih standar velg masih standar masih siap, kaleng kalau kebanyakan orang bilang velgnya masih kaleng siap bang Seperti roy oke okay. bang roy kalau hmm. misalnya teman-teman dari Rosa Auto mau beli harga tunai kontan nih Bang Roy mm -hmm. diskonnya berapa ya Bang Roy Oke kalau untuk Xenia Iya um, unit ready kita bisa kasih untuk teman-teman the deros auto 19 juta siap bungkus bungkus ya Bang Roy ya pokoknya diskonnya terbaik banget ya dari mm. Pradana mantap nih Bang Roy mm. ya Nah terus juga kalau misalnya KTP daerah mau proses kredit bisa dibantu nggak, Bang Roy? KTP daerah sementara waktu kita belum bisa proses. Belum bisa ya? KTP daerah ya, khusus KTP daerah kita ah, ah. Uh, untuk yang jauh-jauh belum bisa. Tapi kalau untuk ya. yang Jabodetabek, ya, okay Jabodetabek ya? masih oke okay lah. Jakarta, Bogor, Serang masih hmm, oke okay Abang ya, ya? Masih. Mantap kalau gitu. Hmm. Siap. Oh ya, yeah. uh, misalnya ada customer nih Bang Roy Nggak hmm. uh, sempat kesini Bang Roy Kira-kira Bang Roy bisa bantu juga nggak mau proses misalnya? Iya, yeah, kalau ada dari teman-teman deros auto yang uh, ada kebutuhan unit yeah. Terus punya kesibukan yang teramat sangat Siap Itu saya yeah. pribadi Roy yeah. siap membantu 25 siap. jam siap sehari ya sehari ya ah dua jam tuh bayangin coba 25 <laughs> jam bang berarti bonus satu jam siap. Ya. iya iya siap bonus bang 1 jam. ya Bang Roy, uh, fitur-fiturnya Xenia itu sebenarnya ada apa aja nih kalau misalnya bisa dijelaskan Kebetulan kan di belakang kita nih ada Daihatsu Xenia nih Bang Roy Kalau yang kita... Yang ini tipe apa nih Bang Roy? Uh, ini yang kita lihat di depan kita ini, ini tipe R ya Tipe R ya? Tipe R untuk hmm. transmisinya ini CVT CVT ya? Aa, jadi ini R CVT13 Siap, ini yang 1.3 ya? Iya yeah. Ini yang sudah ada apa? ADEA A, A, A saya ya? ya? Eh kalau untuk yang asalnya belum ini. Ini, ini belum ya, Bang A. Roy? Ya? Oh, ini siap. Ini yang R13 CVT. CVT yeah. ya. Ini di harga on berapa, Bang Roy? Kalau untuk yang CVT 255 600. 255 ya. Untuk OTR ya. Tangerang yeah. ya, Bang Roy. Nah, 255 potong diskon ya. Potong diskon. Yang tadi Dan kebetulan ya. untuk unit R CVT ini hmm. ini juga unit ready. Siap. Uh, unit ready dan jika unit itu ready, saya iya. bisa kasih buat teman-teman Gerosa Auto 19 juta bungkus. Bungkus, teman-teman. Ya. Diskonnya. Fiturnya ini ada apa aja ya bang ya? Kira-kira bang. Yang pertama, iya. kita uh -uh. dari depan uh -uh. itu untuk senia tipe R ini uh -uh. sudah ada fog lampnya. Fog lamp ya. Sudah yang ada fog lamp. Fog lamp, terus. Sudah ada fog lamp. Velg, racing Velg ya, sudah bang. racing keelek sudah racing uh, spion juga sudah retractable jika mm -hmm. kita sudah itu siap apa, bang Roy. sudah buka pintu atau tutup pintu iya hmm. nah kalau untuk dalamnya iya audionya sudah mumpuni ya iya kalau kita lihat ke dalam mm -hmm. ke kabin Oh dia sudah start stop engine ya Bang Roy ya? Sudah start stop, sudah start -stop, start -stop engine Terus juga ini sudah konsol box ya yep, Asis sudah double blower Ini kalau tipe R Dia sudah bisa ini ya Bang Roy Sofa mode ya? Sudah Sudah bisa ya hmm. Sofa mode ya? Hmm. Jadi kita bisa Gelar kasur barangkali ya? Uh -huh. uh. Buat anak-anak ya? Betul Ya Mantap hmm. banget nih Bang Roy dia sudah ada kamera mundur sudah. ya Bang Roy ya? Iya Sudah ada kamera mundur ya Oke, dia juga sudah dilengkapi dengan muffler cutter teman-teman Rosa autos Sensor parkir juga ya, sudah Sudah ya. Terus juga Dia antena sakfin ya Bang Roy ya? Betul Sudah ada ya, sudah keren banget nih sini ya Kalau Orang Tangerang bilang itu sirip hiu Sirip hiu, yeah. sakfin ya <laughs> Siap <laughs> Oke mau pesan kira-kira ada program apa nih Bang Roy Nih bonus-bonusnya apa Iya, untuk bonus-bonus ya. uh, seperti biasa kita berikan ke customer ya. uh, yang pertama mm -mm. untuk unit kita berikan pelindung ya. cat atau fan protection fan protection Siap. supaya uh, warna mobil kita itu enggak bule ketika sering kena sinar matahari, kena siraman air hujan. Nah ini iya. ada paint protection di sini. Siap. Terus yang kedua itu ada anti karat di kolong-kolong iya. roda. Siap. Nah, itu menjaga supaya enggak cepat korosi. Oh. Jadi kita kita kasih semprotan itu anti karat. Anti karat ya. Ya. Okay. Terus untuk Terus selanjutnya apa lagi? Uh, kaca, film, ya, film dapet kaca film, ya kaca film itu okay. sudah sudah include di Edifilm, dalamnya. Kaca film include. Kaca film mereknya. CPF wan, oke, CP wan. misalnya Imani atau mungkin bonus apa mesin cuci TV mungkin masih <laughs> ada, silakan informasinya. Untuk Imani kita juga berikan, siap, buat teman-teman drosauto. Drosauto, ya. Yeah. Yeah. Imani kita berikan, terus di dalam unit juga sudah terdapat apar juga alat Aparnya. pemadam api ringan. Siap. Uh, dengan tool kitnya, toolkitnya, dengan pusetnya, tool iya, Siap. itu sudah ada di dalam. Siap. Sampai ini juga ada, bang. Uh, ban cadangan, bang. Cadangan. <laughs> itu wajib ya, bang oh, Roy? Wajib ya. <laughs> okay. Ya, jadi teman-teman Rosauto untuk saat ini memang kita concern di produknya Daihatsu Xenia karena memang kita lagi habisin stok ya, bang ya, Roy? Ya? Kita di mau. Iya Iya kita Cuci kudang ya. Mau... Bukan cuci gudang Bang Iya Kita mau betul-betul konsentrasi penjualan kita di unit Xenia Betul Sebab sekali kenapa? Karena uh, unit Xenia ini memang cukup layak buat customer-customer uh, di Indonesia Betul sekali Coba lihat Bang, modelnya udah bagus banget Iya Cocok Tampilannya tuh nggak bikin malu lah Siap, gitu. udah keren ya Bang, udah stylish keren. banget ya tampilannya keren banget. Ya. Mantap nih ya hmm. Kalau mau nego, hmm. silahkan langsung kontak ke Bang Roy ya. Iya, untuk nego informasi deal, ya? lebih lanjut uh, sampai deal, itu bisa di kolom notifikasi ya. Betul, deskripsi Bang Oh, Roy. deskripsi. Ih, iya. ya, salah saya, mohon maaf. Siap, siap Bang Roy. Kolom deskripsi, deskripsi. di bawah ini. Iya. Dengan saya, nanti ada di sini nomor saya. Siap. Uh, buat teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah... Bahas program promonya Daihatsu Xenia bersama Bang Roy Bang, ya? ya Dari showroom Radana, Radana Raya, Raya Mobilindo Mobil Oke. Nah apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan Untuk mendapatkan program promo langsung aja kontak Bang Roy yang ada di kolom deskripsi, deskripsi ya Bang ya Deskripsi betul Siap, Bang Roy, pokoknya. Di nomor handphone 0819 1010 ya. 10 6969 Siap pokoknya ada apa-apa kontak Bang Roy aja Mau nego langsung sambil ngopi-ngopi kontak Bang Roy juga. Boleh. Pokoknya dijamin nego sampai mobil dikirim ya Bang Roy ya. Oke, siap. siap kalau gitu. Oke Bang Roy, terima kasih banyak kepada teman-temannya Derosa Auto. Jangan lupa subscribe dan juga tonton terus channelnya Derosa Auto ya Bang ya. Betul. Siap kalau gitu Bang. Kita pamit ya Bang ya. Iya oke. Okay. Ya, terima siap. kasih banyak. Wabillahi ya Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton channelnya. Terus, kita auto. auto.